Alhamdulillah semuanya sehat ya Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Teman-teman tak lupa di cuaca yang seperti ini Teman-teman tetap menjaga kesehatannya ya Tidak boleh jajan sembarangan Dan tetap melakukan PHBS Yaitu mencuci tangan Menggunakan masker di dua rumah Lalu teman-teman tetap menjaga jar jarak ya doa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga di dalam kita belajar kita selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa berdoa mulai berdoa selesai teman-teman hari ini kita akan menyanyikan lagu Aku Suka Sayuran teman-teman masih ingat? iya kita nyanyikan bersama-sama ya Aku suka sayuran, membuat kita sehat. Buat terbayang brokoli, itu sayuran gizi. Siapa yang suka sayur, saya membuat kita happy. Nikmat dan juga... Tak lupa sehat bergizi. Sekali lagi ya Lebih semangat lagi ya Mana semangatmu? Ini semangatku Mana senyummu? Ini senyumku Ting ting Tepuk semangat Semangat Semangat Kita akan belajar tentang apa ya? Tentang sayuran ada yang sudah tahu? Ada yang menyebutkan bayam Ada yang menyebutkan kangkung Apalagi terong Lanjut lagi apa ya? Ada wortel Ada sayur kol Ada kembang kol Ada juga brokoli Dan masih banyak lagi ya teman-teman Tapi hari ini kita akan belajar tentang wortel Ada yang tahu wortel? wortel. Nah, seperti ini ya. Ini dia namanya sayur apa ya? Pinter, sayur wortel. Coba, ini warnanya apa ya, teman-teman ya? Ya, pinter ini wortel berwarna oranye atau berwarna jingga. Bentuknya bagaimana, teman-teman? Nah, wortel ini berbentuk lonjong. Lalu ada yang tahu wortel ini manfaatnya untuk apa? Ada yang tahu? Nah wortel ini bermanfaat untuk apa? Pinter untuk kesehatan mataki kita dan juga untuk kesehatan kulit. Pinter bisa loh, bisa dimakan secara langsung juga. Akan tetapi wortel ini harus dicuci bersih terlebih dahulu, dahulu dan uh, kulitnya kita uh, kupas lalu dicuci sampai bersih lalu bisa dimakan secara langsung. Selain itu apakah wortel ini bisa menjadi olahan yang lain? Bisa? Pintar. Iya. Menjadi olahan apa? Coba sebutkan teman-teman, olahan wortel ini apa saja ya? Ada diolah menjadi Iya, pintar. Diolah menjadi sayur bening, jadi keripik Wortel bisa jadi apa lagi? Pinter jadi bak bakwan. Lalu apa lagi ya? Hanya itu saja? Apa ada? Iya, pinter ini tuh dijadikan sebagai jus juga bisa dijadikan salad buah. Apalagi teman-teman, coba sebutkan olahan wortel apa saja? Ada yang dibuat sate sayuran juga bisa dan Olahan wortel lain Lainnya Apakah wortel ini bisa untuk Wajah juga bisa Teman-teman Nah wortel ini Kalau kita mau mendapatkannya Kita harus kemana ya Ada yang tahu? Iya pinter Ada yang menyebutkan tadi siapa ya Oh Livi Tadi Livi mendapatkan wortelnya Tukang sayur juga bisa Apa hanya tukang sayur saja teman-teman? Tentu saja tidak, di mana saja? Oh iya pinter Adnan Kita mendapatkannya di pasar Di pasar itu juga banyak loh yang jual wortel Selain itu, apakah kita bisa menanamnya secara langsung? Tentu saja bisa akan tetapi di lingkungan kita ini tanahnya kurang begitu cocok untuk ditanami wortel. Nah yang dicocok ditanami wortel itu di daerah mana saja ya ada yang tahu? Pinter Seril Nah di daerah Tawangmangu Seril tadi menyebutkan. Nah di daerah Tawangmangu itu adalah daerah pegunung, pegunungan. Siapa yang pernah ke Tawangmangu lalu melihat tanaman wortel yang banyak? Wah, ada Adnan, ada Livi, ada Depinar, ada juga Humaira yang ikut melihat tanaman wortel di Tawang Mangut Nah teman-teman, lalu tanaman wortel ini buahnya di mana ya? Sayurnya di mana ya ini ya? Apakah di sama dengan uh, sayur cabai? Sama tidak? Tentu saja berbeda kalau wortel ini letaknya di dalam tanah seperti singkong gitu loh teman-teman Jadi letaknya di dalam tanah Cara memanennya bisa dicabut Nanti akan keluar wortel-wortelnya Ini dia Sudah pernah lihat semua ya Pastinya teman-teman juga sudah pernah makan ini wortel Rasanya bagaimana teman-teman? Iya pinter Rasanya itu mah manis Kalau dimakan secara mentah itu rasanya manis Nah ini baik untuk kesehatan kita ya Sudah tahu semua tentang wortel? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Sebelum itu, kita Guru ajak dulu ya Kita tepuk sayuran dulu Masih ingat tepuk sayurannya? Bersama-sama ya Tepuk sayuran Ada wortel Untuk mata Ada bayam Untuk tulang Untuk kulit Aku suka Makan sayur Bezat hmm, Sekali lagi ya Dikeluarkan suaranya yuk Biar tetap semangat yuk Tepuk sayuran Ada wortel Untuk mata Ada bayam Untuk tulang Kacang panjang Untuk kulit Aku suka Makan sayur Hmm lezat Nah teman-teman sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya Atau pembelajaran selanjutnya Ada yang ditanyakan tentang wortel? Tidak ada Kalau tidak ada kita lanjut untuk belajar lomba mengumpulkan wortel Dengan cara apa ya? Apakah ada hewan yang suka atau makhluk hidup yang suka makan wortel? Oh iya, pintar. Ada kelinci. Kelinci itu suka makan wortel. Coba teman-teman, kita akan praktek lomba kelinci terlebih dahulu ya. Loh. Teman-teman di sabtu lalu sudah guru bagikan ya untuk untuk pembelajaran pada senin pagi hari ini. Nah di sini ada kita akan belajar abur luar. Apa teman-teman abur luar ya? Nah di sini ada gambar apa ya? Ini replika apa ya? Pinter ini adalah membentuk replika wortel. tekan yang lumayan kuat ya teman-teman ya. Nah, ini diaburkan keluar. Nah, contoh seperti ini ya, nanti diaburkan ke semuanya biar merata ya. Nah, coba lakukan hal seperti ini. Secara hati-hati ya teman-teman ya. Bisa semua? pinter Nah, nanti kalau sudah selesai ditunjukkan ke Bu Guru ya. Nah tadi hasilnya sudah bu guru lihat Ternyata anak-anak di kelas B ini pinter semua loh Udah hebat Nah teman-teman tadi melaksanakan abur luar Tadi teman-teman uh, punya bu guru seperti ini ya Tapi teman-teman tadi lebih beragam Lebih bervariasi lagi punya teman-teman Ada yang di sini diberi uh, warna lagi Ada juga yang di sini diberi Gambar-gambar seperti ini juga ada Teman-teman hebat Tepuk tangan dulu buat semuanya Nah kalau tidak ada yang ditanyakan pada hari ini Kita ucapkan tepuk sayuran dulu ya Sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini Tepuk sayuran Ada wortel Untuk mata Ada bayam Untuk tulang Kacang panjang Untuk kulit Aku suka makan sayur Hmm lezat Nah teman-teman tadi kita belajar tentang wortel Iya kita belajar sekilas dulu ya Mengingat tadi yang kita pelajari Yaitu wortel tadi berwarna oranye. Lalu adakah hewan yang suka makan wortel? Iya ada yang suka makan wortel adalah hewan kelinci Selain wortel ada juga suka kangkung dan sayuran lainnya ya teman-teman ya tapi tadi teman-teman sudah melaksanakan abur luar Lalu sudah melaksanakan lombar lari mengambil sayuran wortel Tadi siapa yang menang? Angkat tangannya Oh iya pinter ada Adnan, ada Aslam, ada Umairah, ada Debinar Iya tadi yang menang ya lawan kakak-kakaknya ya Tepuk tangan dulu buat semuanya Nah teman-teman Berhubung hari ini sudah siang, besok kita ketemu lagi bersama Bu Ana di pembelajaran daring, ya teman-teman. Ya, walaupun pembelajarannya lewat online, tapi teman-teman pastinya tetap semangat, jaga kesehatan, lalu jangan lupa tidur siang, karena teman-teman kita kan nggak boleh keluar rumah, ya. Jadi, kita jaga kesehatannya, lalu tidak lupa mencuci tangan dan menggunakan masker saat keluar. Rumah ada yang ditanyakan, tidak ada. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sampai jumpa di...